Halo, guys! Selamat datang di YouTube. Aku ini tampilan pertama di depan rumah aku, ya, guys. Ini ceritanya aku lagi home tour. Oke, okay, ini aku lagi naik tangga. Nah, depan ada bingkai lukisan bingkai foto kayak gitu di bawah lukisan ada sepatu terus di samping ada tempat jemuran baju aku baju keluarga aku dan baju adik-adik aku oke okay, ini lagi di depan pintu rumah aku ini pintu utama untuk masuk ke rumah aku ya guys oke okay, kita buka nah ini dalam ruangan rumah aku <tuh> ini di ruang tengah ya guys nah situ ada kipas angin tempat tv di sana nah di sebelah sana ada dapur tempat aku dan keluarga aku masak nah situ dikhususkan untuk gantung gantung kuali nah di sana ada tempat centong dan perabotan lainnya. Sederhana kan, guys? Yang penting rapi. Yang penting rapi dan bersih. Tidak usah mewah, yang penting bersih. Oke, guys. Nah, di sini lagi di depan meja makan, situ ada dua kursi. Nah ini tempat ruang tamu, ruang tamunya kecil ya guys. Langsung menghadap ke jendela. Nah sebelah itu ada tempat kalender. Kursinya tertata dengan rapi. Maaf ya guys, rumahnya berantakan. Nah di sebelah sana ada lemari piring. pameri pakaian ya. nah di depan ini ada uh, meja nah ini sedang menghadap ke kamar Kamar ada dua itu kamar aku, itu kamar adek aku kita masuk ke kamar aku ya guys nah, penampakan kamar aku jelek ini guys itu wallpapernya udah aku sobekin guys nah itu lemari pakaian aku tempat kosmetik dan tempat gantung masker nah di sana tempat baju buat udah aku pakai baju langsung gantung guys kamarnya kecil nggak terlalu besar yang penting bersih dan nyaman nah itu tempat tas di belakang lemari eh salah di belakang pintu ada tempat penggantung pakaian oke okay, itulah guys room tour aku di kamar aku sederhana banget kan yang penting itu rapi dan bersih oke okay guys itulah room tour di kamar dan di rumah aku Gimana menurut kalian? Rumah aku kecil kan, tapi alhamdulillah nyaman dan bersih. Oke okay guys, jangan lupa di like, kalau kalian suka, terus di subscribe dan ditekan tombol loncengnya. Thank you, sudah nonton video aku. Goodbye, assalamualaikum.